Lagi sama saya, Rahel di sini. Kali ini kita lagi ada di Seminyak, Bali, di salah satu, bukan salah satu ya, di pelopor dari Beat club yang ada di Bali, UDT. Kalau nggak salah, tapi kalau salah nanti coba tolong kasih tahu saya di kolom komentar ya. Ayo, langsung aja kita masuk. kita langsung menuju pintu masuk Pak, kita di dalam. mereka buka untuk breakfast juga tadi masih sepi ya mungkin agak malaman baru ramai tapi kalau weekend biasanya sih pasti ramai jadi kita memang mencari yang lebih biar lebih enak gitu ada kolam renang loh di sini View-nya langsung mengarah ke pantai. Untuk daybed-nya, ada minimum spend-nya sekitar juta. Kalau untuk kursi merah dan restoran, nggak ada. Oh ya, di beanbag ini juga nggak ada minimum spendnya, loh. Ini nih, akses menuju ke pantainya. Ayo, langsung kita menuju ke pantai. Oh iya, mereka juga punya rooftop tapi saat ini belum bisa dipakai karena masih direnovasi Eh eh eh Ada lovely couple Di pantainya juga ada penyewaan papan surfing. Untuk harga bisa langsung nego sama yang punya. Ayo, kita masuk lagi ke dalam. Yeay, makanan kita datang. Kita pesannya pizza sama vanilla milkshake dan jus mangga. Buat kalian yang mau tahu, menunya bisa di screenshot ya. Nah, ini bagian barnya bagus ya untuk foto-foto. Makin sore, makin ramai. Aku mau pasar ala-ala artis Instagram. Hmm, sudah mulai sunset nih. Mulai penuh karena orang-orang pada kesini untuk dinner. Kalian juga bisa ajak orang tercinta ke sini. view itu makin malam makin bagus, guys. Lihat tuh, ada yang berenang malam-malam juga loh Kita sudah selesai menikmati hari di Kudeta Bali Yang suka jangan lupa di like ya video ini Dan yang tidak suka boleh di dislike yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Terima kasih, sampai jumpa